Kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah, bersama Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Nanti kita ke kabar pertama, ada kabar spesial bahagia buat kita semua para fans. Untuk Mama Haredi, ibunda tercinta dari Dedek Lesti Kejara sudah siap. Persahabat ya, tampil cantik hari ini. Tentunya siap menyaksikan secara langsung anak tercinta. Akan dilamar oleh Rizky Bilar Doakan yang terbaik para sahabat yah ya, mudah mudah-mudahan acara hari ini dilancarkan Dan tentunya kita mendapatkan kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar serta pujian para sahabat yah dari para fans Ada komentar dari akun Malika 120780 mengatakan Panglim banget mamah cantik banget ada komentar lain dari akun Instagram Susi Kartikasari Sari Irianti mengatakan Masya Allah dan pangling banget Mamahnya Lesti penasaran siapa nih muannya Aduh luar biasa memang para sahabat ya Tampil sangat cantik untuk menyaksikan secara langsung Untuk acara lamaran Lesti dan Rizky Dilar Berikutnya para sahabat kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial juga para sahabat ya Untuk groomsmen ini sudah OTW ke acara lamaran, Mas Abad ya ke tempat lokasi ada Haris tentunya, dan teman-teman, cogan-cogan bersahabat ya yang siap mengawal Rizky. Bilar hari ini, berikutnya bersama kita lihat juga ada sebuah postingan, tentunya untuk di tempat acara sudah penuh dengan keluarga, Dedek Lesti. persabat ya, kita lihat tuh luar biasa. Tentunya kita makin gak sabar untuk menyaksikan acara yang sebentar lagi akan dimulai Mudah-mudahan tentunya kita akan mendapatkan kejutan bahagia hari ini Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah postingan dari Indosiar yang mana tentunya calon mempelai pria dan wanita sudah siap-siap persabatia, sahabat ya Dede Lesti sedang di make up dan tentunya begitu juga Rizky Billar sudah tampil sangat keren dan sangat ganteng sekali Untuk siap memberikan kejutan langsung untuk kita semua para fans Dalam postingan tersebut tentu Indonesia juga membutuhkan sebuah kalimat caption Dan disitu dikatakan calon mempelai wanita dan pria sudah siap-siap nih Begitu juga seserahannya Luar biasa persahabat ya para fans tentunya nggak sabar menunggu acara bahagia ini mudah-mudahan dilancarkan semuanya amin ya robbal alamin dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah postingan tentunya info langsung dari utonya bilar persahabat ya disimak tentunya Uto menyampaikan dan menghimbau bahwa kita semua jangan sampai ke lokasi tempat acara lamaran Leslie dan Bilar Pak, sahabat ya kita wajib nonton di televisi saja di Indosiar sudah ditayangkan tentunya ini untuk kebaikan kita bersama kita harus mengikuti protokol kesehatan Pak, sahabat ya doakan saja mudah-mudahan dilancarkan untuk acara lamaran Leslie dan Rizky Bilar Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada unggahan terbaru dari Bang Aril. Bang Aril baru saja mengunggah sebuah postingan foto terbaru. Tentunya bersama Ayah Kejora, para sahabat. Ya aduh, ganteng banget nih dua lelaki. Tentunya apalagi Ayah Kejora. Oh, siap untuk menyaksikan secara langsung bersahabat ya, luar biasa Doakan yang terbaik mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan untuk keluarga Leslar Dalam postingan tersebut juga, Bang Ari mengucapkan sebuah kalimat caption Disitu dikatakan, Bismillah, semoga selalu diberikan kelancaran, amin Ayah satu dan eh 2 gagah semangat luar biasa bersahabat ya Doa terbaik tentunya kita selalu berikan untuk Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan selanjutnya para sahabat ya Kita menantikan Rizky Bilar tentunya mengungkapkan sesuatu yang akan diberikan langsung kepada Lesti Kejora Tunggu saja info dan kabar terbarunya Ini informasi sore hari ini para sahabat Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku takkan